Dortmund kibarkan bendera putih, Jürgen Bellingham bersiap ke Real Madrid? Klub Liga Jerman Bundesliga Borussia Dortmund mengibarkan bendera putih terkait upaya mempertahankan Jürgen Bellingham. Hal tersebut diakini karena Jürgen Bellingham akan menjadi komoditas klub klub -top, top Eropa pada bursa transfer musim dingin tahun depan. Mengingat sebelumnya dua klub raksasa Eropa yakni Real Madrid dan Liverpool telah menunjukkan minatnya terhadap Jürgen Bellingham. Bahkan, kedua tim tersebut mempunyai sumber ekonomi yang mumpuni untuk menuruti biaya transfer yang diminta oleh Borussia Dortmund. Melansir dari Bild, CEO de Borussia Hans Joachim mengatakan bahwa timnya tidak akan mampu bersaing dengan tim yang berani membayar mahal Bellingham. Pasalnya, Joachim Wetzke sadar jika tawaran yang datang kepada Hugh Bellingham memiliki nilai yang sangat tinggi dan Dortmund tidak sanggup untuk mencapainya. Kedati demikian, Wetzke tetap mengusahakan yang terbaik untuk Borussia Dortmund. Dilaporkan, Guy Borussen akan berusaha mempertahankan sang pemain setelah Piala Dunia 2022. Kami akan melakukan pembicaraan dengan Bellingham ketika Piala Dunia selesai. Kami akan menanyakan apakah dia ingin bertahan atau pergi. Namun, juga klub-klub besar Eropa datang, kami tidak mampu melakukan pertarungan finansial yang besar. ujar CEO Borussia Dortmund. Dengan keadaan tersebut Real Madrid dan Liverpool menjadi tim yang paling diuntungkan. Pasalnya, keduanya sangat tertarik dengan bakat Jude Bellingham. Borussia Dortmund telah mematok mahar untuk tim yang ingin mengamankan jasa Bellingham dengan biaya sebesar 150 juta euro setara 2,4 triliun rupiah. Ancelotti inginkan Leo dan Osimhen Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti dikabarkan telah mengirimkan permintaan pada Florentino Perez agar dibelikan Rafael Leao dan Victor Osimhen pada bursa transfer berikutnya. Madrid sekarang memang masih memiliki Karim Benzema. Akan tetapi ia tak semakin muda. sebentar lagi pria Prancis itu akan genap berusia 35 tahun. Jelasnya El Real sudah harus bergerak mencari penggantinya untuk jangka panjang. Madrid sebenarnya sudah memiliki rencana memboyong Erling Haaland dan Kylian Mbappe. Tapi rencana mereka akhirnya gatot alias gagal total. Carlo Ancelotti memang sudah membuat penegasan tak akan belanja pemain baru. Akan tetapi hal tersebut tak menghalangi munculnya gosip terkait perburuan pemain baru pada Januari tahun 2023 nanti. Kini ada laporan bahwa Carlo Ancelotti telah berubah pikiran. Ia ingin Florentino Perez agar membelikannya pemain baru pada Januari nanti. Real Madrid kembali pantau peluang pulangkan Fren Garcia ke Santiago Bernabeu. Real Madrid dikabarkan tertarik untuk memulangkan pemain Rayo Vallecano Fren Garcia kembali ke Santiago Bernabeu. Bekiri Rayo Vallecano itu dulu menjalani pendidikan sepak bola di Akademi Real Madrid. Garcia bahkan sempat membela Castilla pada tahun 2018 lalu, namun dipinjamkan ke Rayo Vallecano pada tahun 2020. Melihat potensi Garcia, Rayo pun bergerak untuk mempermanenkan status Garcia di di Vallecas musim panas 2021 lalu. Keputusan ini terbukti berdampak positif bagi Rayo. Garcia menjadi bek kiri andalan mereka yang secara keseluruhan telah membukukan 96 penampilan dengan sumbangan 3 gol dan 8 assist. Di musim ini, Garcia sudah tampil sebanyak 14 kali dengan torehan dua assist bersama Rayo. Performa Garcia yang mulai menanjak bersama tim rival pun membuat Los Blancos kembali melirik pemain 23 tahun tersebut. Carlo Ancelotti membutuhkan Garcia untuk melapisi Fernand Mendy yang dianggap sebagai angin-angin sepanjang musim ini. Catatan bagus ini jelas menarik minat Real Madrid untuk memulangkan Garcia. Meski sang pemain punya kontrak hingga tahun 2025 mendatang, namun manajemen Rayo Vallecano tak bisa berbuat banyak jika Garcia memutuskan untuk pulang. Real Madrid kabarnya akan bergerak untuk merealisasikan transfer Garcia di musim panas tahun depan. Menarik untuk dinantikan ensolati berhasil apakah sang pemain untuk kembali ke ibu kota. Benzema bakal bugar 100% di Piala Dunia 2022. Bomber Real Madrid Karim Benzema menegaskan dirinya akan bugar 100% kala membela Prancis di Piala Dunia 2022 nanti. Musim ini bukan musim yang mulus bagi Benzema, ia sudah beberapa kali cedera. Ia tumbang karena masalah di lutut dan otot kakinya. Penampilannya dengan Madrid pun jadi terbatasi. Sejauh ini ia baru bermain 12 kali bagi Madrid di semua ajang kompetisi. Bagusnya ia masih cukup tajam dengan torehan enam gol dari Benzema. Memang beberapa kali cedera, meski demikian ia masih dipanggil di Luis Camps untuk membela timnas Prancis yang akan berlaga di Piala Dunia 2022 mendatang. Namun tentu saja banyak yang merasa khawatir dengan pemanggilan tersebut. Benzema ditakutkan tak akan bisa main di semua laga. Hal itu bisa mempengaruhi usaha Prancis mempertahankan gelar juara Piala Dunianya. Benzema sendiri sebelumnya diprediksi bakal absen di laga pembuka antara Prancis melawan Australia pada 22 November 2022 nanti. Karim Benzema akhirnya buka suara terkait kondisi fisiknya. Ia menghapus kekhawatiran fans Prancis dengan menegaskan dirinya bakal fit 100% saat Piala Dunia 2022 digelar. "Saya mengalami beberapa gangguan kecil, tidak ada yang serius," kata Benzema baru-baru ini kepada Amazon Prime. Masih ada waktu antara sekarang dan 22 November pembukaan Piala Dunia Prancis melawan Australia, saya akan dalam kondisi yang baik, siap secara fisik dan mental. Tegas Benzema